Hi today. I hope you are fine and healthy. Minggu ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Are you ready? Yes, we are ready. Ayo kita lihat slide berikut ini. Pada subtema kali ini, kita akan dipenuhi dengan kegiatan menggambar. Ayo yang di sini siapa yang suka menggambar Sebelumnya kita ada tahap-tahapan terlebih dahulu ya Yang pertama diawali dengan kegiatan mencoret di udara Bisa bentuk lingkaran, daun, dan kupu-kupu Yang kedua Menggambar di punggung teman Kalau di sekolah kita bisa menggambar di punggung teman Namun kalau di rumah kita bisa menggambar di punggung ayah atau bunda Dan yang ketiga yaitu menggambar di pasir Di sini ustazah sudah menyediakan bermacam-macam alat untuk menggambar Wah, siapa yang di sini sudah tidak sabar untuk menggambar? Oke, kita mulai dari krayon, cat air, pensil warna, kanvas, kertas, palet, kuas, dan pensil. Di sini ustazah akan menjelaskan macam-macam benda untuk mencetak berbagai bentuk. Di sini ustazah punya gambar daun Ada daun mangga, daun pisang, daun jambu yang ada di sekitar lingkungan kita Yang kedua ada jari dan kaki yang juga bisa untuk mencetak Dan yang ketiga yaitu bunga Dan yang keempat yaitu buah Belimbing, siapa yang suka makan buah belimbing? Setelah kalian mengetahui benda-benda yang digunakan untuk mencetak, di sini Ustazah akan memperkenalkan keluarga Udin. Kegemaran gambar kesukaan keluarga Udin di sini, ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan Paman Udin. Nah, siapa yang suka makan buah mangga? Di sini, Ustazah menggunakan daun jari buah mangga untuk dicetak, dan inilah hasilnya: karya dari Ustazah. Sekarang, giliran kalian untuk mencetak bentuk daun. Terserah apapun itu daun yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Lalu ustazah menggunakan cari kelingking untuk mencap dan memberikan warna. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal gambar kesukaan oleh keluarga Udin. Di sini ustazah akan mengetas kalian Kalian sudah siap? Oke, dimulai dari gambar yang pertama Yaitu gambar mobil atau kendaraan Siapa ya kira-kira yang suka menggambar kendaraan? Ya, betul sekali Jawabannya adalah paman Yang kedua, gambar yang kedua Ada gambar gedung dan juga rumah Siapa ya kira-kira yang suka menggambar tersebut? Ya, jawabannya adalah Ayah Hebat Kegemaran tidak hanya berupa menggambar Namun juga bisa berolahraga Di sini ada gambar Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah Mereka bermain dengan gembira Bermain tarik menarik sambil berolahraga Gerakan menarik ke kiri dan ke kanan, gerakannya terlihat seperti orang menggergaji.